Baiklah sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan mengabarkan, memberikan kabar spesial dari idola kita Ke kabar pertama ini ada info penting banget nih untuk warga kuno semuanya Kali ini kita mendapatkan info langsung dari Papa Bilar Di laman akun Instagram Papa Bilar satu jam yang lalu Ini menginfokan persahabatnya bahwa besok hari Senin bakal ada live nih dari Papa Bilar bersama Konidin persahabat ya. jangan sampai lupa dicatat hari tanggal dan jamnya mulai hari Senin besok 25 Juli 2022 pukul 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Barat live kompak borasi bersama Rizky Bilar persahabat ya kompak ngobrol seru antar generasi. Untuk MC-nya ada Danar Gumilang persahabat ya. dan kita lihat juga kalimat info yang dituliskan oleh Papa Bilar. Hai geng, jangan lupa ya Senin 25 Juli 2022 jam 19.00 sampai 20.00 WIB. Kita seru-seruan dan live bareng Konidin di Kompak Borasi. Follow dan cek Instagram Konidin. Kalian bisa vote lagu yang bakal gue bawain di kompak borasi nanti karena ada e-wallet 300.000 buat masing-masing tiga -masing orang terpilih. Wow, Bapak Bilar persahabat yang akan bernyanyi nih dalam live nanti besok. Jangan sampai lupa ini kebahagiaan untuk warga konos semuanya ya. Jangan sampai lupa selalu mendukung apapun itu untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Hingga banyak tanggapan dan komentar yang diberikan. Dari akun Itsbiterti mengatakan siap kapan lagi lihat Pak Bos megang mic, eh nyanyi deh katanya itu wow ditunggu banget ya warga Konoha semuanya untuk tentunya menunggu penampilan papa Bilar bernyanyi ini besok malam akan ada live bareng Konidin persahabat ya jangan sampai lupa dicatat tanggal dan jamnya. Berikutnya persahabat disimak juga, ini ada info sementara polling, couple media of deals 2022. Lesti Bilar masih berada di posisi kedua untuk polling sementara sore hari ini. Dengan perolehan votingnya 239.446 votes. Dan kita lihat di nomor pertama, ada pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken. dengan perolehan votingnya 243.000. 355 votes. yuk sama-sama kita support, kita dukung dan mudah-mudahan semakin banyak doa, dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu terus mencintai idola kita. Kemudian juga persabatan ya, kita lihat nih momen spesial bahagia di channel YouTube Leslar Entertainment. Sebagai warga Konoha juga kita wajib untuk mensupport karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment. Vlog-vlog terbaru sudah di up ya di channel YouTube-nya Leslar Kita selalu mensupport karena lewat channel Youtube Leslar Entertainment Kita mendapatkan kebahagiaan Langsung disuguhkan oleh Lesti Bilar dan Abang Fatih Masya Allah Abang Fatih yang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Luar biasa, ganteng, soleh, dan anak yang pintar untuk Abang El Memang luar biasa Berikutnya juga persahabat ya kita lihat di unggan ig nya Bunda Lesti satu jam yang lalu persahabat Walaupun kita melihatnya lewat jalur iklan Kita merasa bahagia sekali ya Hari ini mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Bunda Lesti langsung Masya Allah, berkah, dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya untuk Bunda Lesti Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita ini